Itu kan, kan banyak seniman perempuan kok hati-hati kok kalau yang organize gitu ya. Bagi saya itu bukan organize, mengorganize tapi tak muncul kayak gitu ya. ya kan gitu ya, perempuan. Terus aku tanya ke Bukatika. Bukatika, yuk pameran perempuan-perempuan gitu -perempuan ya. Nek di Pokoknya aku mohon tadi opo ketua teh opo opo ini seorang aku itu, pameran orang nah, sudah itu, so, saya punya pikiran, aku itu saya masih di Jakarta ya, masih dari Jakarta. Pokoknya saya ingin memunculkan aja itu, ap ap perempuan, apa lukis perempuan aja. Ya. Enggak. tadi baru setengah, <laughs> 50%. Hmm. Terus sekali waktu yang menjadi saya semangat itu di Dewan itu kan ada namanya penyair namanya Leon ya Leon Agusta kalau pernah Dewan Kesenian Jakarta mm -mm. Nung no, gitu apa Leon perempuan itu mbok diajak keluar jangan diajak keluar rumah ma ma ma makanya pameran lah itu ya kan, gitu biar berani gitu loh. loh emangnya perempuan enggak pelukis kita enggak berani Leon gitu dimana letak nggak beraninya gitu ya, udah pikir sendiri deh nah, gitu. gitu berarti ada dua orang ya ini yang e, apa ya e, apa perhatian lah bagi saya kan gitu ya ini semakin anu saya ngebu gitu nah terus saya ngobrol sama Mbak Titis Mbak Titis Jabarudin yang dari Jakarta kan saya harus di Jakarta sih Mbak Titis gimana ya ini ada ini ini ini saya bilang begitu ya kok kok Mbak Nunung ayo ayo ayo ah, gitu Terus, dia carane ya, itu gampang, Mbak Nuno. aku gampang, aku juga. Sebagai waktu di Surabaya, saya kan juga seksi pameran di dewan kesenian Surabaya. Saya kan orang dewan kesenian hmm. Surabaya dulu. Urus pameran ya di tim itu. Mustika, ah, Pak Mustika. Pak Mus, kita bisa dikasih waktu dong untuk perempuan, aku gitu. Tuh, iya mbak nuhun enggak apa-apa Nung gitu kapan-kapan gitu iya iya iya saya amukan spesial dah dewan untuk itu gitu terima kasih ya terima kasih ya, ini aku satu udah jelas gitu ya udah tak pegang satu terus mbak titis satu kan gitu. nah, kita ngobrol-ngobrol sama mbak titis ternyata mbak titis itu dia mau pameran tunggal di tem Tahun itu, ya, tahun 80-an, gitu ya. Udah, kalau gini aja, Mbak Nunung, dek Nunung, jatahku yang untuk pameran itu diganti untuk ini aja deh. Nanti, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah Nah, terus baru kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Bu Farida. Bu Farida kan dosen IKC juga, jadi waktu pas Bu Farida, kita ajak bicara berbeda begini gini bagus dong bagus gitu nah terus akhirnya kita bertemu bertemu e, apa? apa apa namanya ya apa sekarang apa e, kita kelompok hmm. atau ah, jangan kelompok itu kayaknya kalau kelompok jadi beban deh kita anu aja kayak begini siapa ini kita ber Waktu itu ber-4 atau ber 5 gitu ya sama Mbak Titis saya gitu. Oh, Kisah Mbak Titis? Iya, iya. Baru kita... Oh, pakai anu nah, Terus sudah itu... lah yang nama nuansa Indonesia itu dari Mbak Titis. gitu. Hmm. Apa, Rom Amah? Nanti anunya apa Mbak, Mbak Titis? itu? Aku sih nggak punya ya gitu waktu itu. Terus Mbak Titis, nuansa Indonesia bahaya Mbak Nunung. Dikitung, gitu. pikir nuansa Indonesia ya juga ya gitu. Ya, wih, enggak apa-apa, gimana? Bu Farida gitu ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus akhirnya adil, Bu Farida ketua. ketua saya sekretaris. Terus ya, itu aja yang jalan. Mbak nah. lagi, <laughs> enggak ada bendara kayaknya, enggak ada. Cuman pokoknya ada gitu. Nah, itu berjalan sampai gak lama dah, gak. tiap tahun kita dapat tempat ya di tim itu pokoknya aku minta anu loh Pak Anu Mas, Pak Musika tiap tahun do ya gitu karena apa aku bilang gitu saya ingin menampilkan perempuan ini sekarang misalnya tujuh orang misalnya siapa tahu tahun depan Tujuh ini berkurang, nggak aktif lagi, terus ada yang tambah lagi, yang itu, itu, itu anu saya Pak Mustika. Terus saya ke, ke Belanda, dapat, anu ya, apa namanya, ke anu enam bulan ya, di sana, nah, semua itu saya serahkan ke Bu Farida, kan begitu Bu Farida, karena saya ini, ini, ini, ini, ini, ini, mohon nuansa diteruskan. Gitu itu nuansa, terus hilang gitu aja. Nah, selama terus hilang itu, banyak yang kontak ya. nunung ini akses, anu nuansa kok nggak pameran lagi. Saya mau ikut deh. masuk di organisasi imun nuansa. keluar aku nggak lupa, Mbak Dede, setimpiain itu. Es kau nuai Mbak Aisyah, enggak kau nuai di nunung gitu ya sudah ya hilang aja begitu sayang sebetulnya padahal saya nah sudah itu karena kan agak anu ya, agak harga muncul lah ya itu, terus aku bilang sama surupan pak gimana ya kalau saya mengadakan apa pameran di galnas gitu ya di galnas yang bawah itu kan ada 8 ke kiri berapa ruang ke kanan berapa ruang kan gitu ya katakanlah delapan atau sembilan ya kalau nggak salah ruang itu kanan kiri itu ya yang kecil, kecil kecil itu mm -mm. nah di situ aku ingin uh, apa kita saya milih lah ABC ya udah tahu ya ABC nya sih seniman abcd mengajak gitu saya gitu tadi satu seniman itu saya kasih satu ruang itu udah wes garapan ruang itu kamu milih boleh kamu di ujung sana kek di apa gitu terserah kamu aku bilang gitu itu rencana saya tapi aku belum ngomong sama senimannya aku baru ngomong sama sulebat kok ini kok senengan ya dari molo dari sulebat iya, kalau tercatat nuansa itu pameran perempuan kelompok yang gak tangguh sih iya, itu iya, yang yang, yang, sangat... yang saya maksud itu gitu di ya, Belum, Indonesia memang artis ini, misalnya iya, itu di Bali juga lupa. ada. Itu kan terus, saya akan kenal dengan siapa namanya. ya itu pelukis uh, juga, tapi suaminya pelukis itu yang terus nungki. kamu? Siapa namanya? Kamu buat nuansa gimana? Ah, kita cuma kumpul-kumpul aja deh, nggak nggak harus apa Serius lah gitu-gitu bingung kok tambahan gitu beban gitu loh ya dalam bergerak lah gitu saya jadi di bahasa atau ah, di Bali kan ada kelompok perempuan juga lah. gitu jadi awalannya nuansa itu memang sesantai mm -mm. kita mengekspos ini karya-karya perempuan atau Iya ya. dan ya saya agak lebih anu ya, di situ ya lebih Hmm, serius ya karena meskipun kita waktu itu nuansa itu berapa orang ya pertama itu tapi kalau saya tetap akan monet mereka terus masih melukis enggak mal. karena aku ingin perempuan ini punya ada di sini itu ada loh itu loh maksud saya aku kan kesel kalau dikatakan lawan seperti itu perempuan enggak berani dan ini ini aku kan jadi dimana mana sih enggak beraninya gitu. Ya, memang ya gitu. Jadi, agak mendorong saya untuk saya itu. Hmm. Ya, pameran Aksera ya, selama saya di aksara baru berdiri ya, Aksera tahun 60-69, ya, Aksera Terus, tahun 70, 71 diundang oleh tim nah itu ya bagi saya waduh baru apa ya itu pertama ke Jakarta juga saya karena kamera itu Nah ya, itu juga bagi saya uh, apa ya ya senang lah kita ya dari aksena dapat karena tim pun juga baru juga ya buka waktu itu nah terus ya nah, di situ kita ber, ber bertiga atau empat perempuan terus begitu di sana ya apa ya, saya berpikir sendiri gitu ya kayak membaptis diri saya ya dek, apa itu namanya mengikrarkan gitu ya bener deh saya mengambil jalan untuk sebagai pelukis itu bener gitu apalagi sekarang hmm. saya ngomong-ngomong ya batik baju sendiri gitu ya sendiri pasti sudah nonton pembukaan pang nah di dalam karena mengapa seperti itu di dalam pembukaan itu kan ada semua pelukis ada nasa ujito semua semua semua gitu nah kan saya merasa Nah, mereka itu kan saya baca yang di koran aja kan. itu Pada saat itu namanya Udah Besar ah, ya. Gitu-gitu. Ah, nah, nah saya pameran, terus dihadiri Pak Rusli CS, lah, kayak seperti itu kan buangga banget ini namanya. Saya pribadi loh ya waktu itu. Nah terus sesudah pembukaan besoknya gitu aku duduk aja di tim sendiri gitu. Bener deh, saya memilih mengapa saya mau menjadi pelukis gitu Itu, saya. Jadi, itu pameran pertama Gunung, mm -mm, di tim? Di tim, di luar kota lah ya katakan. Kalau di Surabaya sih sering ya kan, 7 kelompok, kelompok, kelompok Jadi di situ saya lebih semangat loh makanya saya bener deh, bener Mengambil langkah saya bener untuk ini kan gitu Jadi bangga sih memang masih juga pameran tim itu, atau pameran besar? Man, pameran itu. besar Aksera. Oh, yang besar pameran besar di Rupa ya? Pameran, iya Aksera dari Akademisi Rupa Surabaya. Aksera oh. itu kan itu. Berarti memang dari Aksera itu yang juga dipanggil? Mm -hmm. Ber 15 atau 20. <guluh> Enggak semua. Perempuannya berapa? Tuh? Waktu itu yang ikut tiga. Tiga orang, tiga, tarik, tiga apa ya? Pelukis lah, tiga pelukis. itu, itu hilang semua karena mereka e, pada sekolah ya, yang dua sekolah, yang satu pelukis biasa. nggak pasti SMA waktu itu yang satu itu yang saya ambil. Kemudian yang... saya di sering diundang ya, pameran di Jakarta ya, pameran bersama tiap tiap tahun Desemberan itu kan ada pesta seni, nah itu selalu undang lah saya. Nah karena diundang saya di dalam perjalanan dari ini ke satu tahun lah ya di dalam satu tahun saya harus bekerja kan gitu ya, bukan bekerja untuk nanti bulan Desember, tetapi dalam pikiran saya saya bekerja untuk bertanding. Kan, kalau Desember, kan Bandung dari mana, dari mana, hmm. dan kan begitu, karena pesta seni, kan itu ada sastra, ada teater macam-macam. Dan, dan, dan, dan nah, saya merasa uh, bulan Desember adalah masa bertanding dengan teman-temannya, hmm. dari Bandung, siapa? Kan ada, gitu, dari Bandung, dari Sumatera, dari mana-mana. Itu saya merasa bertanding lah, gitu karena ajangnya iya ya? nah selama Ajang. setahun itu yang kemudian uh, uh, dipersiapkan ya iya. persiapannya apa aja selama setahun menuju Desember itu ya melukis muluk ya? iya Oke, terus iya saya tinggal di Sanggar di Aksera saya di Aksera tapi saya tinggal di di apa di Sanggar Aksera itu jadi Uh, kalau saya tinggal di rumah, itu berarti kan orang tua kayak adik kan mesti cuit-cuit-cuit dan gitu. Itu yang saya nggak ingin mendengar itu. Gitu.